Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yo WhatsApp guys, balik lagi dengan gua Adi di channel Si Sutup.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 Oke, kita udah masuk di gamenya nih, cuy. Wih, lagunya boleh-boleh nih. Mantap, mantap! Wuh, ada kayak, kayak anak metal-metal gitu ya? Kan terus di sini ada ini. Selamat datang di Free Fire. Ceritakan lebih banyak tentang dirimu kepada Kelly. Di sini ada beginner, intermediate, dan ada veteran. Kita pilih yang master, ya kan? Karena kita wah, udah sih, let's troll Mode belum terbuka, amat. kita review dulu, ya kan? Ya, player newbie dapet apa namanya ini? Bundle-bundle gratisan, gitu lah ya. Oke, lah, trial lagi, ya kan? Wah, bentar-bentar, cuy kita matiin dulu musiknya nih nah gini kan enak ini oke tampilannya wow keren sih coba kita lihat apa aja di sini udah bisa di, di download belum enggak sih Oh enggak bisa cuy enggak bisa di download coba kita cek di shop ada yang baru apa enggak Wow, uh, karakter baru Waduh, gimana suaranya sih, suaranya Suaranya gimana? Work hard, play hard, work hard, play hard. Waduh, hard. ini pacarnya Atta Halilintar nih, kayaknya nih. Waduh, oh di sini juga ada ini cuy, apa pet baru? Anjay, ada gitarnya gak tuh di belakang? Oh, ini desain petnya rock and roll ya, namanya Rocky. Aja, suara enak banget anjir, sumpah. Gemes-gemes gimana gitu ya kan? Bolehlah, namanya dasa. Oh ini juga ada ada karakter baru lagi cuy, namanya swear. Uh uh uh bertumbuk kita ya bertumbuk. Anjay, bolehlah, boleh boleh boleh. Coba kita lihat karakter. Oh. Jadi skill dari karakter Dasya itu ini cuy. Kurangi recoil saat bergerak sebanyak 5%, terus kurangi recoil umum sebesar 5%, terus mengurangi damage akibat jatuh sebesar 45%, kurangi waktu pemulihan dari jatuh sebesar 55%. Wih, boleh juga nih cuy. Mengurangi recoil nggak tuh? Untuk level max nya Coba kita lihat Mengurangi recoil saat bergerak sebesar 10% Terus mengurangi recoil umum sebesar 10% Ini berarti yang kalau nggak gerak ya Sama-sama dikurangi 10% ya recoil nya Wah gila sih Terus mengurangi damage akibat jatuh sebesar 70% Terus kurangi waktu pemulihan dari jatuh sebesar 80% Wow wow. Kan player player free fire itu kebanyakan kan ada yang nembaknya itu sambil gerak Terus ada yang nembaknya itu sambil diem ya kan Nah kalau kalian pakai karakter dasa ini cuy Kalian itu recoilnya saat bergerak waktu nembak itu dikurangin 10% cuy Kalau udah level max Auto lurus banget ya kan Waktu kita nembak cuy Udah sih Tidak ada kata miss-miss lagi ya kan Kalau kita waktu nembak cuy Waduh Auto tepat sasaran gitu kan Terus mengurangi damage Akibat jatuh sebesar 70% Jadi saat kita jatuh dari gedung Atau jatuh dari pohon Atau jatuh dari mana aja lah ya Itu damage itu kalau kalian tidak menggunakan skill dasa ini berkurangnya 100 ya kan tapi kalau kalian menggunakan skill dasa ini jadi berkurangnya darah kalian itu 30 cuy jadi nggak 100 ya kan karena di sini mac jatuhnya tuh dikurangi 70% Wah worth it banget sih kita beli cuy terus di sini kurangi waktu pemulihan dari jatuh sebesar 80% jadi ini waktu make it ya cuy Misalkan kita saat jatuh itu kan berkurangnya darah kita 100 ya kan Terus kita isi make it cuy Dan waktu ngisi make it itu waktunya itu misalkan satu menit ya kan Tapi kalau kalian menggunakan karakter dasa ini Kalian cuman membutuhkan beberapa detik saja cuy makitannya cuy Wah boleh lah ya Terus kita lihat lagi karakter jai Nah Widih animasinya boleh juga nih Sapol PP. Waduh Coba kita denger suaranya cuy Kita dengar cuy Waduh Beneran sih Fix ini karakter Sapol PP cuy Jadi hati-hati kalian yang rusuh-rusuh ya kan Terus skill dari karakter Jai ini adalah Coba kita lihat level maxnya Langsung aja ya kan Jadi skill dari karakter Jai ini reging reload cuy Namanya cuy Setelah menjatuhkan lawan Magazine senjata otomatis diisi kembali Dengan 25% Dari kapasitasnya Tetapi skill dari karakter Jai ini Terbatas pada senjata AR Pistol dan SMG cuy Jadi nggak berlaku sama shotgun ya Waduh Wah ini cocok banget dipakai sama abang leda nih cuy Karena player SMG ya kan Jika kalian bermain menggunakan skill dari karakter baru jai ini cuy Terus kita ngenokin musuh gitu kan Gak perlu ngekill cuy Cuma menjatuhkan lawan aja cuy Ngenokin Peluru dari senjata kita itu langsung otomatis terisi atau ter-reload sendiri cuy Sebesar 25% dari kapasitasnya jadi misalkan kalau peluru kita itu kapasitasnya 50 ya kan Berarti peluru kita akan bertambah seperempat dari 4 dari 50 tersebut cuy Coba kita lihat Oh ini ada karakter baru lagi cuy Nah namanya Svar huh? Widi widi widi bertumbuk kita ya kan Oke coba kita dengar suaranya cuy I'm a survivor I'm survivor Wow oh, survivor sejati nih Strike. Uh, Suaranya jantan kali nih cuy Dan nama skill dari karakter baru Sphere ini adalah Going Berser Coba kita lihat langsung di Max nya ya cuy Oke. Okay. Menggunakan 30 HP Untuk meningkatkan damage Sebanyak 200% Berlangsung selama 5 detik Cooldown nya 30 detik efek tidak menumpuk oh jadi gini cuy jadi darah kita itu kalau memakai skillnya dari karakter software ini darah kita akan berkurang 30% tapi demak kita akan meningkat 20% jadi better ya kan darah kita berkurang tapi demak kita bertambah cuy dan skill dari karakter software ini berlangsung selama 5 detik cooldownnya itu 30 detik dan efeknya tidak menumpuk dan skill dari karakter baru software ini bertipe aktif ya cuy kalau kita pakai skill dari karakter software kita tidak bisa memakai skill aktif dari karakter alok cuy karena kita nggak bisa memakai skill aktif itu sampai dua ya kan di satu karakter jadi kalian harus pilih satu cuy kalian mau pakai skill dari karakter alok atau pakai skill dari karakter software Wah, ini boleh nih. Boleh nih, ntar kita coba skill dari masing-masing karakter ini, ya kan? Oke, okay. terus kita coba lihat pet baru tadi, cuy. Pet rock and roll tadi, cuy. Mana tadi? Udah, kok belum keluar? Apa emang belum ada coba di pet? Nah, ini dia petar barunya cuy, namanya Rocky. Jadi petar baru ini bertema tupai ya cuy. Dan skill dari petar baru Rocky ini adalah mengurangi waktu cooldown dari skill aktif pemiliknya. Wah, boleh boleh nih. Jadi kalau kita memakai karakter Alok itu kan, itu kan skill aktif ya kan? Kalau cooldownnya skill Alok itu sekitar 10 detik ya kan misalkan Terus kita pakai pet baru Rocky ini cuy Maka cooldown dari skill dari karakter Alok tadi bakalan berkurang sampai 5 detik Jadi nggak 10 detik cuy bakalan berkurang cuy Wah boleh-boleh nih cuy Jadi habis kita menggunakan skill dari karakter Alok ya kan Kita lari-lari Terus udah siap digunakan lagi cuy Karena cooldownnya tuh sebentar ya kan Wow, di sini apakah ada emot baru? Coba kita lihat. Wih, ada emot baru, cuy. Ini ini nih, namanya apa nih? Emot belum ada nama emotnya, cuy. Nih, masih aduh, masih ngangguk-ngangguk doang. <tuk> wih, ada emot baru nih, cuy! Hip, hip, lagi, lagi, lagi. Hip, hip, hore! Hip, hip, hore! Ya, yeah. <tuk> apa nih? Wih, wih, emot ini keren banget sih. Kalau kita udah buya terus, kita emotin ini, cuy! Buya Anjay Buya Terus ini emot baru kah? Oh iya yeah. Hip hip hurah hurah, Ya ha ha Lagi lagi Tiban tiban tiban tiban tiban tiban tiban tiban tiban Apa sih? Siapa nih emot? Apa nih? Waduh Ini kayak emot emot pesulap pesulap gitu ya cuy kalau pesulap kan di atas panggung, kan kayak gini. Silakan gitu, silakan <laughs> anjay. <coughs> boleh lah, boleh. Di sini ada yang mau apa nih? Wih, ini kayak, kayak burung atau naga tuh, cuy. Draco Summon untuk mendapatkan kekuatan terbuka setelah mendapatkan skin Blue Flame Draco. Nih nih kayaknya nih yang dua ini sama yang ini tuh bakalan emot spesial cuy emot epic cuy Wow keren sih Kita tunggu info lanjutnya ya cuy emot emote terbaru ini akan hadir pada event apa dan bagaimana cara mendapatkannya ya kan Jadi tungguin aja ya cuy Oke okay. Ini ada apa nih Wih Ada fitur baru cuy senjata nih senjata nih Armor terus ini masih dikunci nih Armor nih kayak mana nih Oh jadi skin-skinnya itu tampilannya beda cuy Oh jadi gini dipisah-pisah Wih jadi lebih rapi ya waduh gila sih wah wah ini update kece sih cuy nih udah ada skin tinju juga ya kan ini ada granat waduh crossbow pd keren keren keren keren nih tapi stall dan di sini juga ada mode terbaru cuy namanya CS strike out nanti coba kita review-review cuy mode terbaru CS strike out ini ya kan oke udah nggak ada yang beda lagi ya cuy yang baru-baru cuma itu fitur-fiturnya juga ada lihat bebas nih cuma yang kemarin kan sudah pernah gua review ya kan kayak gimana itu mata elang ya kan fitur mata elang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 Sampai jumpa di info-info update terbaru dari game Free Fire Battleground. Salam update.